Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel saya Hello App Store Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Aplikasi yang Sering saya gunakan Yaitu Mandiri, Mandiri Online Tapi pada Kesempatan kali ini Saya hanya akan Menampilkan versi Webnya saja Karena versi mobile-nya si app store nya itu sangat mirip dengan yang ada di web ini sangat menarik jadi persis sekali menu menunya itu sama seperti ini kalau di mobile pakai icon kalau di web pakai menu ini nah teman teman cara mendaftar mandiri online teman teman harus ke bank mandiri di sana nanti akan di -kan langsung didampingi bersama cs nya itu harus ke sana kemudian jangan lupa juga harus punya rekening mandiri kalau belum punya sekalian jadi buka rekening sekalian daftar mandiri online begitu nah di sini saya punya dua tabungan dua simpanan itu saldo sekian ya jadi ini kalau ini tampil dashboard ini tampil begitu kita login gitu, kalau kita klik nah dia akan menunjukkan transaksi kita selama satu bulan gitu. ini tanggal 4 April yang <coughs> <dia> menampilkan <coughs> tanggal 1 sampai tanggal 4 ini sebanyak ini gitu teman-teman. Kembali ke home. Nah. Ini rekening kedua. Gini. Gitu ya. Jadi rekening kedua ini saya gunakan untuk transaksi jual beli saham nah sekarang kita bahas menu-menu yang lain yang pertama transfer di menu transfer ini ada ke rekening mandiri yang tanpa fee ini ya, ini tinggal kita masukkan saja misalnya gitu ya jumlahnya berapa lanjut bisa juga nya beda-beda ada yang 5.000 6.500 ada yang 7500 ini yang sering saya transaksi dengan yang rekening-rekening non-mandiri misalnya BCA. nanti kalau kita mau transfer halaman setelah ini muncul biaya bisa melakukan transfer terjadwal jadi misalnya kita bos nih perusahaan kita bisa menjadwal kapan kita akan transfer dana ke rekening, -rekening karyawan kita misalnya seperti itu ini daftar transfer ini uh, rekap semua dari online, jadi banyak sekali di sini ada, misalnya internet nih, kita pasti pakai ini. Nah, Indihome ada nih. Kemudian, apa lagi? Ada, saya sering membayar tagihan air di sini, kemudian listrik juga. Tiket belum pernah karena saya pakai Tix ID. Nah ada lainnya, ini banyak sekali. Nih kita mau infak di sini nih. Kemudian ada multi payment, ini e, banyak sekali. Ini ada termasuk Ovo ada di sini. Kemudian Tokopedia juga ada, mungkin Bukalapak juga ada, banyak sekali Nih. Ada KAI tadi ya, nah PT KAI, Avitor, Ahsanta, Akari, Alburuz, Alfa, Angkasa Pura, Banyak sekali teman-teman, saya hitung kemarin di atas hampir 200 sib banyak sekali beli-beli BPR banyak sekali ini mandiri online ini evolusi yang sangat bagus sekali kartu kredit ada angsuran supaya kita angsuran saya enggak pakai ini soalnya ada apa saja di sana Jadi kalau teman-teman punya aplikasi ini sudah enak sekali kita pembayaran apapun tidak perlu keluar rumah kemudian ada pembelian ini ada ini aja nih dua aja HP sama PLN top-up link aja ya gantinya tesel telkomsel cash kemudian imani e ini etolnya saya punya satu kartu imani e untuk bayaran tol gitu. saya kira itu saja teman-teman saya sangat menyarankan teman-teman mempunyai aplikasi ini teman-teman nanti kalau punya kartu kredit ya itu ada di bawahnya sini nih, di bawah dua nama ini kemudian ini kita juga bisa membuat rekening baru ini maksudnya tidak seperti rekening yang di atas ya ini maksudnya untuk menyimpan gitu loh, kalau yang di atas ini untuk transaksi gitu, ya ini transaksi. Kalau ini kita gunakan untuk menyimpan. Ini kalau lewat aplikasi itu tidak dapat uh, buku tabungan. Kalau kita ke CSnya Mandiri kita dapat buku tabungan. Gitu, kira-kira informasinya kemarin. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen. Teman-teman, nanti akan saya jawab. Semoga saya, kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah saya akan tanyakan ke CS Bank Mandiri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi.